Ya pertanyaan bagaimana makanan saya kesehatan saya sehari-hari konsumsi kesehatan saya atau pola makan saya ya saya cerita agak panjang muter sedikit ya saya ini secara temperamen dasar orang sanguin kalau dites di tes maka intim lalu kalau di foto karakter kuning pernah tes pakai MBTI Myers Bright type Indicator ENFP sebelum saya berubah temperamen dasar karena saya temperamen dasar itu dari kuliah mengetes sampai 98 itu 90% sanguin. Tahun 2005 saya tes lagi temperamen dasar saya bisa berubah. Nah, menariknya itu berubahnya setelah juga berubah pola hidup. Nah, sebagai orang sanguin, sebagai orang intim saya makannya ngawur, yang penting happy. Kalau saya ke Kalimantan cari biawak, cari makan bu buaya ke kayak ke Manado, saya cari makan tikus ekor putih, kelelawar, ular. Kalau saya ke Solo cari sate jamu, sate guguk. <gak> Pokoknya semuanya saya makan. Ya, benar-benar makan, makan enak, makan semuanya dimakan. Kalau saya dinasehati orang lain, eh makan yang sehat. Saya tanya balik, lu makan sehat mati nggak? mati mendingan makan enak mati dong <laughs> ya, hidup sekali susah amat makannya lu makan begitu juga mati gitu ya bahkan saya kadang mengambil data-data gitu ya tuh ada orang ini makan de sehat dietnya sehat gosok gigi sehari tiga kali ya kan? Iya, belakadak kanker tuh, kena ini lu. Jadi saya punya teman-teman yang makan sehat, yang mati banyak banget. Benar, ini benar nih, semua sehat, kena kanker ini, kanker itu, sakit ini, sakit itu, mati gitu ya. Saya pikir mereka itu terlalu sehat, ya, terlalu bersih. Nggak pernah makan terasi, nggak pernah makan karedo, kecobra, nggak pernah makan macam-macam. Jadi, kalau makanan kotor itu kan kayak divaksin, gitu kan? Kasih penyakit sedikit kebal, ke kebal gitu ya. Nggak pernah hujan-hujanan, kehujanan sekali. pilek batu, kita ada orang kehujan kehujanan hujanan, makan makanan basi, makanan nasi, nggak habis sih, Besok dimasak lagi, saya di waktu kecil, makan jelantah. jadi, saya membela, membela diri gitu ya itu cari bule yang makan sehat dari Swiss dari mana-mana itu bawa ke Indonesia rebusin air sumur mencret loh kita air sungai kita minum langsung agak apa-apa sehatan kita lah begitu ya jadi saya itu dia kalau kasih nasehati makan sehat itu jauhnya begitu ya orang makan sehat begitu nggak tembus sehat stres ya kan dietnya bagus nggak ketemu yang sehat stres mati lo gara-gara stres hati gembira obatnya kebajur mendingan saya makan jorok-jorok ketawa terus sehat begitu ya itu tahun ya dari dari muda begitu ya sampai 2009 2009 saya ke Belanda di Belanda kan gak ada pembantu karena orangnya bersih banget. Dimana saya nginep, ya, canggihin hotel, nginep rumah temen. Saya so, udah kasih tahu cara-cara bersihin toilet. Ya, tapi kan kita di Jakarta. Waktu itu saya lagi diberkati membantu aja lima di rumah. Halaman ya, 1.500 lima meter gimana gitu ya. Jadi pagi-pagi yang, yang punya rumah bilang begini, Pak Jorok, kayaknya diabad deh Kok tahu gitu kan? Ya kencingnya lengket. Ah, gimana bapak tahu kencing saya lengket? Nah, itu tadi toiletnya mohon maaf Pak Jodoh ya kurang bersih jadi saya lap lapin kok bekasnya kayak lengket-lengket. Saya udah bersihin loh kayaknya tapi kayaknya kurang bersih nih itu ya gimana? Kita nggak punya pembantu gitu kan? Lalu akhirnya pulang ke Jakarta di gereja setelah hikotbah ada pengetesan gula gratis saya test, ya gula saya 400 380 lah waktu itu ya kan. Lalu saya bilang sama istri ini gula saya di tes 380 terus gimana dong? Yalah, ngetesnya gratis, mana bener. <laughs> Jadi, di tes gulanya 380 aja saya pasti bantah. Ya, tesnya gratis, mana bener gitu. Tapi biarin aja, tak cuekin aja nampaknya orang orang kaya saya modal begini gitu ya, mana mau mikirin gitu kan. Makanya istri saya begini sudahlah. Tes klep apa sih? Enggak ya, sempat sibuk sibuk. Gitu. Ya udah kupanggil lah anunya atau apa pegawainya datang gitu. Akhirnya pegawainya datang rumah dites. Hasilnya 400. Lebih tinggi dari yang gratis. Waduh. akhirnya ya ke dokter deh. Nah, ibu saya itu diabet. Ibu saya umur 35 itu suntik insulin. Ibu saya umur 35 udah minum obat. Menjelang umur dipanggil itu obatnya 16 macam ada kali. Suntik insulin dari umur 35 sampai dipanggil Tuhan. Tapi Ibu saya dipanggil puluh 84 tahun, tidak cuci ginjal. Padahal minum obat dari umur 35. Nah, akhirnya saya ke dokter. Dokter bilang begini, Pak Jarot, minum obat itu, apalagi obat zaman sekarang itu canggih-canggih obatnya. Bagus-bagus. Eh, obat itu enggak merusak ginjal, Pak Jarot. Yang merusak ginjal itu kalau gulanya fluktuatif, karena Bapak nggak minum obat, gulanya fluktuatif atau minum obat, tapi gara-gara minum obat makannya ngawur, gulanya fluktuatif. Gula fluktuatif itu yang rusak ginjal Pak Jarot obatnya makaga. Yang rusak ginjal itu orang yang makannya ngawur gitu. Dan kalau gulanya fluktuatif Pak Jarot, Bapak bisa buta, bisa katarak, luka, impoten. Hidup sih hidup, tapi menderita. Waduh. Saya takut-takutnya ya Pak Dokter ya kan. Nah, itu bergejolak itu saya, ya lalu ketemu dokter kan ciri-ciri diabetes tuh pak ngantuannya luar biasa mulai gak mata suka kabur-kabur giginya mulai copot itu berarti udah berlangsung lama Waduh gigi saya udah copot tiga belum lama ya berurutan, berurutan dan copot sebelum waktunya kabur-kabur wah bener nih kalau lihat suka nggak fokus lihat suka nggak fokus makanya waktu tahun 82 sampai 98 itu saya pakai kacamata Terus lemes, enggak tahu berarti saya udah lama doang gitu. Jadi saya itu diabet nggak tahu udah berapa lama karena tahun 2009 umur saya berarti kan 36 ya. Tunggu. tahun 2009 lahirnya tahun 63. 37 tambah 9 46 tahun. Nah, ibu saya insulin umur 35. Dan gejala saya itu memang udah lama, bahkan gigi udah copot 3. Lalu, dokter bilang, lama ini pasti bapak nih. ABA satusinya satu, sebelas setengah, jadi bukan, bukan, bukan gara-gara kemarin makan gitu kan? Waduh, lalu akhirnya saya kayak ditakut-takuti, important butak loh, takut. Saya cari dokter Tan Sutian ya, saya cari dokter, tapi saya akhirnya memilih dokter Tan Sutian sama Elisabeth Subrata. ya. Kalau teman-teman sekarang sering." Yang di pola hidup sehat, kenapa saya sering undang Elizabeth Subrata itu dua teman lama. Ya. Nah, Elizabeth. Tan Sutian beda. Sekarang dia lebih fokus pada pola makanan pengganti ASI. Kalau lihat Instagramnya, MPSI, makanan pengganti ASI. Dia fokus itu tahun-tahun terakhir ini, maka sekarang nggak undang, nggak undang dia untuk seminar kesehatan. Ya. Dari dokter Tan Sutian dan Elizabeth Subrata, saya bertekad 2009 untuk sembuh dari diabetes. Tidak insulin, tidak minum obat. Gitu, tidak mengambil keputusan, ya berhenti obat, berhenti insulin. Gitu ya, bertahap, pelan-pelan. Oke, singkat cerita, setahun 2010 lepas obat, lepas insulin. Jadi pola makan saya saya ikuti dokter Tan Sutian dan Elisabeth Subrata. Makan sayur banyak-banyak, makan bumbu banyak-banyak. Yaitu antioksidan, makan serat, agar-agar serat, tapi agar-agar nggak bisa menggantikan sayur. Karena dalam agar-agar enggak ada fitokimia, enggak ada antioksidan, enggak ada mineral selengkap di sayur-sayuran. Demikian juga bumbu, Mecin, Jangan orang diabetes enggak usah jangan. nanti malah jadi kanker. Karena maizena itu karsinogenik, memicu kanker. Ya bumbu-bumbu itu antioksidan, antiinflamasi. Orang itu diabetes, kanker dan yang lain-lain karena inflamasi. Maka simak pelajarannya dokter Elizabeth Subrata, yang baru saja saya post di grup webinarnya belum lama mengenai ages. Aegis itu skala makanan ya yang menentukan berapa tingginya penyebab inflamasi. Inflamasi di pankreas, diabetes. Inflamasi panyudara, kanker panyudara. Jadi inflamasi di lutut, peradangan lutut, sakit lutut. Maka harus makan makanan yang rendah aegis Apa tuh yang rendah Aegis? Sayur dan buah. Nah Itulah yang saya makan. 2009, 2010 lepas obat lepas insulin, 2011 ya maaf 2017, 2014 itu puncak 2015 lah puncak usaha saya diberkati luar biasa namanya MLM Iva Dasyat. kita kerja sebulan bisa makan 3-4 tahun kita member 500 ribu waktu itu masih 500 ribu di Indonesia ini tapi kalau 10% online member saya karena saya bukan online ya saya pemilik saya pemilik dari Iva. MLM, di Asyad, dengan Pak Tomo, kita berdua sepuluh 10% saja tutup poin, 10% itu beli seratus ribu. Kalau puluh ribu orang tutup poin, 30 miliar bulan itu. Sedangkan jualan kosmetik, baju, batik, itu Marsnya bagus sekali. Sehingga saya dua 3 bulan sekali, dua bulan sekali pergi ke luar negeri. Nah, itulah awalnya saya kabuh. Diabet lagi, kenapa? Di Australia, di mana mana buahnya enak-enak, saya makan buah banyak-banyak. Lalu akhirnya ribu 17 akhir 2018 saya minum obat diabetes lagi, ya minum obat diabetes lagi, saya pikir ah, faktor usia lah gitu ya, apalagi dokter bilang kan obat itu pak jarod gak ginjal, yang ngerusak ginjal itu kalau gulanya fluktuatif udah minum obat. Dan cerita saya berjumpa dengan komunitas olah nafas yang yakin bisa sembuh, sembuh ini, oke ikut, nah dari ikut tadi gula saya turun lagi, ya. Tapi tidak tetap tidak bisa di bawah dua digit, nggak bisa di bawah seratus. Menjelajahi aneka olah nafas, ya, bukan hanya Wim Hof, John kabat yang pagi ini kita mengajarkan satu, ya itu baru saya bisa di bawah seratus, di bawah seratus dua puluh, harus lengkap. Itu makanya itulah penjelasan kenapa saya mengajarkan olah nafas itu lengkap. Lalu sekarang makanya gimana? Ya saya kembali kepada dulu. Makanya saya kembali kepada Elizabeth Subrata. Makanya itulah kenapa saya panggil dia sama Pak Baworuntu, Saya kenal juga Pak Baweruntu sudah lama. Karena beliau dulu pernah diabet. Dan beliau pernah diet ngawur, ndak makan sayur, ndak makan bumbu. Gulanya sembuh, kena bonus kanker. Itulah kasusnya Pak Baworuntu yang saya sebut dengan diet ngawur. Makan daging, makan mecin, enggak makan bumbu, makan enggak makan sayur, ya. Kena kanker. Kenapa? Yang dilarang makan itu semuanya adalah anti kanker. Maka beliau kena kanker otak, bahkan ginjalnya tinggal 30%. Kebanyakan makan daging, akhirnya beliau belajar kesehatan untuk menyembuhkan dirinya. Kanker otak, ya kan? Auto imun tulang belakang, ginjal tinggal 30%. Plus, apa coba, Pak Wawalunto, gulanya kambuh lagi. Kalau cuma diabetes, gampang, ya kan? Jangan makan karbo, banyakin makan daging. Kalau kanker kok, gampang. Jangan makan daging. Makan sayur buah. Nah, makan sayur buah, gula aja naik. Makan daging, kankernya kambuh. Ya, itulah makanya kenapa saya panggil Pak Wawaruntu. Sedikit cerita mengenai menu di pola hidup sehat. Maka pola men, makan harus hati-hati. Nah, kalau masih muda, nggak apa-apa. Coba-coba aja diet mediterian. Nggak cocok, ganti. Keto, nggak cocok, ganti. Udah tua, nggak cocok. Stroke. Asam urat, kolesterol, bung, enam ratus. Nih ada orang yang baru keluar, keluar dari rumah sakit nih. Pak Jarod, saya mau ikut bapak aja dah. Saya ikut diet yang lain pak. Kolesterol saya 600 pak. Saya hampir setruknya, hampir lumpuh ini pak. Lalu dia ikut pelan-pelan. Aduh, makasih pak. Kolesterol saya sekarang normal pak. Paling enggak udah sekitar 200-an, Saya diet tapi kolesterol saya 200, ratus, asam urat saya lima. Ya gula saya 110, 120. Kalau kadang saya tabrak sedikit. Kadang, kadang masih suka nabrak karena latar belakangnya memang makan ngawur gitu kan, bukan latar belakang melankolik yang makan sehat, makan enak. kalau gula di bawah 100, saya cari duren. <laughs> Jadi teman-teman kalau saya pola-pola makan masih bebas-bebas sedikit gitu ya, maka sebutnya happy life. Nah, saya pakai genomic diet. Jadi karena sudah, kalau masih muda saya bilang coba-coba enggak apa-apa enggak cocok paling cuma geliengan atau pusing dikit lah udah umur besan saya itu ikut saya, saya, saya, saya sebutnya diet ngawur ya. Besan saya itu ikut diet ngawur tuh. Ya, keto tapi bukan ketonya Mas Tio. Nah, hari Sabtu nanti kan saya panggil Mas Tio. Mas Tio itu gurunya dokter Mira. dokter Mira itu adalah mentor di 3 WA grup diabet jaringan PHS. Kan kita ada WA grup diabet. Mentornya dokter Mira. 6 tahun gulanya di bawah 100, padahal dulu 400-an. Berat badan 117 sekarang 70. Enggak pakai bonus kanker, nggak pakai bonus ya agak sulit BAB tapi begitu dapat pelajaran dari saya mengenai probiotik selesai. BAB-nya sembuh ya. Nah, Pesan saya ikut diet, saya sebutnya diet ngawur itu. Makan daging, telur banyak-banyak, daging banyak-banyak, enggak -banyak. makan sayur, enggak makan bumbu. 3 bulan sebelum uji V terbalik, Badannya terbalik, masuk rumah sakit, malnutrisi. Bu Fatimah Semarang, masuk rumah sakit, malnutrisi. Bu Meca Tempolon, masuk rumah sakit, malnutrisi. Belum lagi yang prostat yang lain-lain, hati-hati dengan diet. Ini mumpung ditanya soal diet, saya harus bicara agak keras sedikit, hati-hati dengan diet. Kalau diet keto, ikutin Mas Tio, Ikutin Dr. Mira. Ya, tapi yang kanker, jangan keto kalau menurut saya. Ya jangan menurut saya jangan udah yang kanker di WA grup kanker udah betul itu ikuti ikuti ikuti apa namanya ibu Leong Pitlin Pak Barunto Pak Barunto itu penyintas kanker dia tahu gimana rasanya kanker dan dia dokter bio molekuler nutrisi dokter dalam bilang nutrisi sampai ke molekuler kira-kira begitu ya menurut saya di Indonesia narupati soal DC dia. Kalau Naruto Rupati soal kanker ya Pak Pianto Halim onkolog, memang dia onkolog juga. Jadi pakai ngasih herbalnya itu jelas ya. Kalau bukan dokter ngarang-ngarang minum minum makan sayur, ngarang-ngarang minum bumbu ora bertaburan itu orang kanker. Nah Jangan bilang Pak, saya sudah 6 bulan enggak masalah. Kanker itu butuh waktu 3 4 5 tahun. Bukan saya mengutuki ya, tapi kalau 5 tahun lagi kanker saya tidak kaget dengan orang yang diet dan ya. Karena itu yang dialami oleh Pak Bawarunto 3 tahun kemudian dia kena kanker dia kena autoimun dan penyebabnya adalah kekurangan molekuler nutrisi yang ada dalam sayur dan bumbu-bumbu, sayur dan buah. Maka dia mengerti ya, tomat itu ada ini ini ini ini bukan cuma likopen aja. Likopen itu yang terkenal di tomat, lainnya ada ratusan. Dan itu tidak ada di telur. Telur kaya antioksidan, betul, tapi ada banyak antioksidan yang tidak ada di telur ya, Jadi hati-hati dengan diet kalau saya ditanya diet, saya bisa menyala-nyala begini. Kenapa menyala-nyala? Menyala Ada yang diet ngawur, masuk rumah sakit. Jadi saya harus kasih peringatan. ya. Nah, Saya ikutin siapa? Saya ikutin Tan saya ikutin Elizabeth Sebrata. Nah, tapi beliau-beliau ini tidak memberikan meal plan. Kenapa? Karena meal plan itu customize. Jadi diet itu customize. Orang yang hanya kanker, berbeda dengan kanker dan ginjal. Orang yang diabetes berbeda dengan diabetes dan kolesterol. Orang yang diabetes saja berbeda dengan diabetes dan ginjal. Jadi tiap orang itu beda-beda. Makanya saya hadirkan webinar-webinar makan supaya teman-teman itu mengambil keputusan mau milih makanan mana itu karena saya belajar. Ya simak itu belajaran yang sudah nggak tahu. Yang kalau yang dari awal enak ya Pak Baburun bicara karbohidrat. Besok bicara protein. Nah teman-teman yang baru gabung saya post langsung daftarnya. Karbohidrat sehat, protein sehat, itu supaya dipelajari sehingga nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Aku makan dagingnya ini ya, saya saya domba, bukan sapi. Saya sapi, bukan domba. Saya ayam, bukan sapi. Saya sapi, bukan ayam. Ada penjelasannya masing-masing. Nah, sekaligus promosi ya. Tapi habis ini kita olah nafas ya. Nanti yang lain saya jawab setelah ini ya. Kita nggak boleh stretching lagi deh. Ini masih banyak orang-orang baru ikut awal-awal. Body chargingnya mandiri ya. Oke, sebentar, maaf saya tak minum sebentar. tunggu tunggu ini saya rekam. <laughs> Oke, jadi pola makan saya secara praktis bisa diikuti di Instagram saya, tapi Instagram saya tentu nggak tiap hari ngepost makanan. Tapi kalau dicari, dijelajahi gitu ya kayaknya ketemu. Oh, ini makan paginya, ini snack paginya, ini makan siangnya, ini snack sorenya, ini makan malamnya gitu ada banyak juga. Oh, ini kefirnya. Dan dengan captionnya, kalau Instagram saya itu captionnya ya kayak namanya penulis, ya captionnya kayak pelajaran juga panjang gitu ya. Jadi bukan cuma lihat fotonya, nanti lihat captionnya ya, termasuk misalnya "oh makan, makan bekatul". Nanti di captionnya "oh belinya di sini" gitu ada. Jadi memang dua dikasih yang aja dikasih informatif ya. Saya makan bekatul sari orisa yang bekatul organik, bekatul beras hitam, beras merah yang dari karanganyar ya. Itu kan juga pernah di tapi itu. Ada di, ya di grup pernah tapi yang baru belum di pos, yaitu ada di Instagram juga. Kalau saya sharing, misalnya saya beli apa makan protein herbal, saya tidak kanker, tapi saya mulai memperbanyak protein herbal, mengurangi protein daging ya. Karena daging kebanyakan, edisnya tinggi, edisnya tinggi berarti menyebabkan inflamasi, inflamasi lutut sakit, pinggang sakit, badan pegel, leher pegel, semuanya. Tapi begitu kita makan wortel, age-nya cuma 9. Bacon, daging sembilan ribu batas sehat itu sepuluh ribu kalau mau betul-betul aman di bawah lima ribu telur itu cuma dua ratus anda bisa bayangin maka telur juga bagus bukan saya anti telur ya telur itu bagus Ages-nya rendah makin tinggi ages-nya, kayak bacon seratus ribu sembilan puluh sekian bisa dibayangin protein dari bacon sama protein dari telur telur, telur di bawah seribu dua ratus Kukus jadi empat ratus digoreng jadi dua ribu masih aman di bawah lima ribu jadi kalau saya ditanya diet, maka sebenarnya saya senengnya ngajar ya. Jangan diikuti langsung tapi mengerti kenapa. Ya, kenapa saya metik-metik daun mentah-mentah. Walaupun -mentah? sedikit karena itu enzim. Beli beli enzim mahal. Padahal enzim ada di pucuk daun-daunan, tauge, seledri yang mentah-mentah ya, jangan semuanya dimasak, tapi jangan semua tapi yang harus dimasak dimasak. Brokoli, anda nggak masak, anda makan mentah, kena tiroid loh, ya. Jadi pola makan sebaiknya jangan ikut saya, tapi ikuti pelajaran saya. Dalam simak itu terutama Ibu Elizabeth Subrata, Pak Baurul itu. Dua kombinasi itu terbaik. Walaupun judulnya gini, karbohidrat untuk kanker gitu ya. Anda nggak kanker, anda simak aja. Karena penjelasannya, uh berarti karbohidrat itu bagus banget ya. Atau misalnya beri-berian, antioksidanya tinggi. Anda enggak kanker karena Anda juga butuh antioksidan. Anda sakit lutut, Anda butuh antioksidan. Gitu ya. Jadi Anda simak saja walaupun Anda bukan kanker, gitu ya. Itu bicara diet. Nah, diet itu macam-macam tapi sekali lagi orang yang diet keto ada yang sembuh enggak? Lah dokter Mira itu sembuh udah 6 tahun, tapi ketonya Mas Tio. Mas Tio Prasetyo yang anaknya lumpuh dan dia belajar diet untuk menyembuhkan anaknya. Saya senang dengan guru-guru yang sembuh itu, yang mengajarkan itu karena demi kesembuhan. Entah dirinya, entah anaknya. Dokter Debbie Singapura, kenapa saya undang? Empat putra-putri, dua autis, sembuh. Maka dia menjadi naturopati yang hebat di Asia ini. Orang penyakit aneh-aneh larinya ke dia, terutama anak-anak kebutuhan khusus. Karena anaknya, yang satu progresnya luar biasa, yang satu udah jadi pembicara, autis, nggak bisa ngomong. Umur dua setengah tahun, nggak bisa ngomong. Ya, saya cari dokter-dokter yang bidangnya hebat, tapi mereka mau didekati dan tak kasih tahu hidup cuma sekali dokter jangan cari duit terus cari amal saya undang ya gratis ya saya nggak ngasih apa-apa yang ngasih Tuhan Tuhan kepala dokter untuk memberikan ilmunya begitu ya terodong begitu semuanya tuh saya undang gak ada yang bayar tuh. tuh saya bilang Tuhan saya yang bayar nanti <tuh> jadi teman-teman ya Oke okay. singkat cerita dietnya. Belajar baru putuskan ya kalau diet keto maka mastio itu anaknya paralisis ya itu bisa berjalan. Jadi dietnya lo lo karbo, memang banyak makan daging tapi mastio masih mengejarkan makanlah sayur dengan bumbu bumbunya ya itulah yang juga dialami oleh ibu dokter Mira. Yang gulanya 400-an, sekarang udah 6 tahun, hebat banget. Karena dia nggak kayak saya, saya makannya nggak ngawur. makannya masih suka nabrak-nabrak, gitu ya. Bu, Dokter Mira, ketat banget. Dia bilang Pak, saya tidak pernah gula di atas 100. <laughs> bu, saatnya makan durian, Bu. Durian itu ada folat, yang methylated loh, Bu. Saya tidak ngajari makan nasi, Pak, miroti. buang seumur hidup kalau ada diabetes. Ya, bahkan kanker pun kalau bisa anda hindari juga yang namanya tepung-tepungan. Tapi durian itu ada folat yang methylated, mau cari di mana lagi di muka bumi folat yang methylated gitu ya Tuhan sudah atur buah-buah yang pakai musiman makan pada musimnya jangan makan buah yang tidak musimnya tapi ada itu tadi buah rekayasa kan gitu ya. Nah buah yang musiman itu ada zat-zat langka yang memang setahun itu konsumsi sekali dua kali cukup. Manggis ya kan nggak musiman. Di dalamnya ada yang bagus, tapi diabet Pak. Ya setahun sekali makan manggis, jangan sebulan sekali makan durian, gulanya melonjak nanti, yang yang diabet. Ya. Jadi diet saya itu diet yang masih makan semua yang Tuhan ciptakan, kecuali Tuhan bilang jangan dimakan. Jadi singkatnya diet saya itu diet halal haram. Karena di Alkitab saya, sama juga dengan Muslim semuanya, di Alkitab orang Kristen itu ada babi jangan dimakan, anjing jangan dimakan, yang Tuhan larang makan, saya tidak makan ya karena kalau nanti saya sakit seperti saya sering kasih ilustrasi saya beli HP HP-nya rusak saya beli ke konter HP masih garansi nih satu tahun eh? kok sekarang udah rusak ya minta diganti dong gitu kan dicek sama tukangnya dibongkar kena air ini enggak enggak ini pak ada indikatornya ini merah ini biru ya ini kalau kalau belum kena air ini warnanya biru kalau udah kena air warnanya merah ini kecemplung ini jangan minta garansi salah pakai Salah pakai, minta garansi gitu kan? Kan ada ayatnya, manusia umurnya 120 tahun. Kalau saya umur 40 tahun, sakit Tuhan. Kenapa saya sakit? Mana garansinya Tuhan? Sebutkan saya Tuhan, sebutkan saya Tuhan. Tuhan, periksa buku kehidupan lu, pakainya kabur, makan ngawur lu. Minta garansi gitu ya? Jadi terakhir, kalau saya ditanya, "Dietnya apa?" Saya sebut dietnya diet Taurat ya pak wawru itu bilang namanya dia tanah suci itu sama kristen islam daftar halal haramnya sama ya itu kalau bisa ya kalau bisa ada makan yang halal halal yang halal halal itu uh, sehat oke sebelum kita olah nafas ya sebentar saya